Hai hai hai Kemunculan harimau memang membuat para pecinta hewan merasa lega Karena dari munculnya satwa berloreng ini Kita bisa tahu bahwa harimau belum sepenuhnya punah Namun tidak sedikit juga orang yang merasa ngeri Jika mendengar kabar tentang kemunculan harimau Apalagi jika hewan karnivora ini tiba-tiba muncul dan berkeliaran di sekitar rumah Siapapun yang kehilangan rumah pasti akan pindah ke tempat lain Untuk mencari tempat tinggal yang baru dan hal tersebut juga berlaku bagi hewan di hutan, khususnya harimau. Kejadian di mana harimau masuk ke permukiman warga sudah sering terjadi. Dan bahkan ada yang menganggapnya wajar, karena ulah manusia juga yang menjadi penyebab masuknya harimau ke tempat tinggal manusia. Meski begitu, sebenarnya kita tidak perlu takut, karena ternyata harimau sebenarnya takut dengan manusia. Seperti kejadian di mana polisi sedang berburu harimau putih, yang diduga telah melarikan diri dari kandang, dan sekarang mengamuk di alam liar. Dari rekaman yang viral tersebut, apa yang dianggap sebagai seekor kucing besar yang berkeliaran di tepi hutan telah memicu kepanikan warga setempat dengan ketakutan yang akan membuat hewan tersebut dapat membahayakan penduduk British Overseas Territory di Gibraltar. Dikhawatirkan apa yang tertangkap oleh kamera itu bisa menjadi kucing peliharaan atau bisa saja itu adalah harimau yang melarikan diri diperkirakan hewan itu dikurung sebagai hewan peliharaan eksotis oleh penduduk setempat eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya sebuah video yang diambil dari seberang lapangan menunjukkan Seekor hewan putih berkaki empat dengan ekor terangkat ke udara perlahan-lahan menginjak semak di tepi hutan. Salah satu media lokal setempat membagikan konten berdurasi 19 menit di media sosial dan sejak itu telah dilihat sebanyak 1.600 kali. Miguel Alconcel, wali kata Los Barrios, mengatakan ketika video itu direkam, ia telah memastikan bahwa penampakan tersebut bukanlah tipuan. Ia juga menambahkan ada kemungkinan seseorang telah kehilangan predator peliharaannya ketika dikurung sebagai hewan peliharaan eksotis di daerah tersebut, bahkan Guardia Civil sekarang juga telah mengerahkan tim yang bertugas melacak kucing itu. Beredarnya video lepasnya sosok yang diduga harimau putih itu di media sosial, ternyata menarik banyak komentar dari warganet. Dan pada bulan November kemarin, beberapa bagian South Wales dicekam ketakutan setelah kucing besar terlihat mengintai di lereng bukit dekat perumahan penduduk setempat sejak itu berbicara tentang pengalaman mereka sendiri di daerah tersebut dan mengklaim telah menemukan sisa-sisa hewan yang aneh seorang penduduk setempat berkata saya pernah mendengar tentang kucing besar yang terlihat di sekitar wilayah South Wales selama beberapa tahun terakhir bahkan teman dan keluarga saya juga telah melihat harimau itu jika memang benar dalam video tersebut adalah harimau putih dari alam liar dan bukan peliharaan seseorang maka kejadian tersebut sangatlah langka dan jarang terjadi. Dan gak hanya itu, jumlah harimau putih di alam liar sendiri terbilang cukup sedikit karena perburuan atau perdagangan satwa eksotis. Harga harimau putih di pasaran memang cukup menggiurkan dari para pemburu, yaitu sekitar 700 juta rupiah. Gak heran jika harimau yang aslinya berjenis benggala ini banyak diminati orang karena kecantikannya.